Welcome back balik lagi bareng sama gue si Jamet guys ya. Udah ah. Tanpa banyak bacot cengcong kali ini gua main di Get of Olympus modal 200.000 kali ini gua mau langsung nge-buy guys ya. Di batch 120.000 nge-buy deh. SS doang. Gila mampus anjing monitor gua, cok. Wah. Coba tuh tadi menyangkut kayaknya bisa tuh maksin guys ya. Unitur gua geter loh, dua setengah lolos cocok, mampus. Wah perkalian udah enak nih, ayo bisa dong, ayo dong bisa dong, us, bisa dong. Dua setengahnya turunin lagi us, wah kayaknya kalau tadi nyangkut angkut sih, Cok. Kayaknya tadi kalau tuh nyangkut maksun sih guys ya. Ayo bisa ini yuk main lumayan, lumayan bisa sensa sensa sensa, ayo bisa us bisa us us bisa us bisa us ayo dong us mampus, Aduh. oh, ah untung untung guys ya, untung ke record loh. tadinya gue mau bagi bagi pola di sini guys ya. nah gue awalnya mau kebay dulu. Abis itu gue lanjutin bagi pola buat kalian. Tapi kalau kayak gini caranya. mah mesin si cocok. Wah. Bisa nih us. Gila, gila. bonanza aja 138. Gacor, gacor, gacor. Wah. Tadi dua setengah gak kena giliran 500. Anjir, anjir. Cocok. lampus 2,5-nya nyangkut lagi dong. Mampus mampus. max ini mah bos 2.55500. Maxwin ini bos. Tur! Mampus mampus guys ya. Ah, kalau kalian pengen tahu gue main di mana, gua main di Bonanza 138 guys ya. Di situ lagi ada yang namanya event claim deposit buat new member dan old member guys ya. Buat new member kalian minimal deposit 10.000 dapat 10.000 guys ya. Kalau kalian depo 50 dapat 25 itu buat new member, buat old membernya kalian cukup depo 50 dapat 20.000. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal pakai kode referral dari gua, guys ya. Kodenya Rizal Pijai Bos Langsung join aja jadi grup komunitas Jamet Mampus, mampus. Udah. Baru kali ini gua ngerasain max cok Sumpah gua baru kali ini, guys ya. Ngerasain Max tuh kayak gini rasanya guys ya, wah monitor gua geter loh cok, serius tadi pertama dua setengah gak kena gue, gua kira un, wah gak ada pertanda sama sekali loh yang namanya mau Max tuh merah ungu, merah gila-gila sih, us gila cok gila us gila gila gila gila gila gila sumpah gila bisa-bisanya cocok huh. tahu gue itu kenapa gue cuma bawa model 100, 200 ribu ya jadi bisa ngebayar di 120 doang dong tapi enggak apa-apa guys ya aduh aduh gue masih bengong merah-merah ungu tuh mana kalau kita coba lagi siapa tahu perkalinya masih ada yang nyangkut guys ya Coba dah, gue coba lagi, Gisya. Enggak apa-apa di betah. Siapa tahu perkaliannya masih ada yang masih ada sisa-sisa perkalian, guys ya Aduh. Tapi kayaknya kalau ini nggak dikasih gue langsung cabut aja, Gisya. Genteran loh gue. Toh monitor gue bisa getar. Cok, aduh, kali 12 gak jangkut. Monitor gue bergetar loh. Sius, sius, sius. Yus bisa us. us, us. us, us. us, us. Barangkali bisa maksudnya kedua kalinya. Dah, bodo amat mau maksudnya lagi mau nggak kali, kayaknya. Oh, wah, yang penting gua udah pernah ngerasain yang namanya guys ya. Kalian pernah ngerasain gak cok? Coba kalian typing di bawah, guys, apakah komen, komen cerita cerita-cerita, gua kalian pernah nggak ngerasain maksudnya, guys, gue kementerian, cok? Mode 200 3 6 juta. Aduh, bonanza 1 138 aduh, matahari, -mata jatuh, mahkotanya pecah, aduh. Gila, gila, gila. Kayaknya abis ini gue cabut aja guys ya Aduh, gue tadi mundur 200 saya doang cok nah, Langsung niat gue tuh mau bagi pola lo sama kalian Maksud gue kan ngebay dulu Nah kalau udah ngebay tuh enak Eh di tahunnya dikasih maxwin Ah bodoh amat Tar aja guys ya kapan-kapan aja bagi polanya Kayaknya abis ini gue cabut aja Kalian typing-taping di bawah guys ya, comment, subscribe See next time video-video gue -video selanjutnya. Bye-bye. Aduh. Baru sekali. Rasin mesin cocok. Mampus, mampus.